Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama Kucing. Oke, okay, di video kali ini aku masih ngebahas tentang program kehamilan ataupun produk-produk. Untuk program kehamilan, obat-obatan atau herbal-herbalan Nah, di channel aku ini, aku emang khususin untuk ngebahas tentang program kehamilan Jadi, buat kalian yang butuh banget informasi tentang obat-obatan, buah-buahan, dok, obat-obatan untuk program kehamilan Yuk di-subscribe channel youtube aku Jangan lupa di-like, di komen, -like, di Terus juga tinggalin komentar kalian di bawah jika ada pertanyaan Dan oke, okay, kali ini aku bakal ngebahas tentang susu yang ini pasti kalian udah nggak asing lagi kan pasti kalian tahu dan pasti diantara kalian udah ada kan yang konsumsi susu prenagen essensis ini tapi perlu kalian ketahui bahwa prenagen essensis ini ada efek sampingnya nah di sini aku bakal ngejelasin apa aja sih gitu kan kegunaannya manfaat efek samping terus di apa dosisnya itu berapa untuk diminum nah di sini aku bakal ngejelasin ke kalian Bagaimana cara minumnya, terus apa aja keterangannya, manfaatnya, komposisi, dan sebagainya Oke, okay, ditonton terus video aku sampai selesai Buat kalian yang lagi program kehamilan dengan susu ini Wajib banget untuk menyimak ini dan perlu banget untuk edukasi kalian yang sedang mengkonsumsi susu prenagen esensis ini Nah, susu prenagen esensis ini emang digunakan atau diformulasi khususkan untuk orang-orang yang sedang melakukan program kehamilan. Nah, ya, susu ini juga ya teman-teman merupakan susu yang rendah lemak. Di dalamnya itu mengandung banyak nutrisi yang sangat penting untuk uh, mempersiapkan kehamilan. Nutrisi yang kayak apa sih gitu kan ya? Kita bakal bahas. Nutrisi yang sangat penting ketika kita itu mempersiapkan untuk program kehamilan yaitu zat besi, zinc, dan asam folat. Jadi ketiga jenis ketika jenis nutrisi ini perlu banget di Penuhi untuk kita-kita yang lagi ngejalanin program kehamilan Dan susu ini tuh mengandung magnesium, fosfor, dan vitamin D Nah itu tuh kegunaannya untuk memadatkan tulang kita ketika uh, Ataupun pada saat mempersiapkan kehamilan untuk menopang perut kayak gitu loh Jadi perlu banget untuk um, menutrisi tulang belakang kita kayak gitu Agar tulangnya menjadi kokoh untuk minum susu ini ataupun dosis minum susu ini yaitu sesuai dengan anjuran yang ada di kotaknya itu ataupun berdasarkan anjuran dari resep dokter itu sendiri. Kalau misalnya kalian itu emang disarankan oleh dokter untuk program kehamilan dengan prenatal tapi buat kalian yang hanya ingin gitu kan mencoba untuk melakukan uh, Promin dengan Pranagen Essences ini Kalian wajib banget untuk perhatikan Cara minumnya, kayak gitu berapa sendok dan sehari, nah kalian silahkan Baca di aturan pakainya sendiri Nah untuk susu ini tuh guys Ini tuh diperuntukkan Boleh diminum sebelum Persiapan kehamilan ataupun sebelum menikah kayak gitu misalnya tiga bulan sebelum menikah itu tuh udah boleh kalian konsumsi untuk persiapan kehamilan tapi kalau misalnya pas sekarang gitu kan udah terlanjur udah nikah tapi pas mau pengen program kehamilan boleh kok kalian konsumsi prenagen essencesnya kayak gitu Oke okay, kita lanjut ke penyimpanan untuk penyimpanan prenagen esensis ini sendiri jangan Terpapar oleh sinar matahari Terus juga gak boleh dibukakan Di dalam kulkas Usahain tempat untuk penyimpanan uh, Prenagen essence ini adalah lembab Tapi bukan di suhu kamar mandi ya guys Pokoknya suhu kamar lah ya Jadi gak terlalu panas Terus juga gak terlalu dingin Kayak gitu Untuk menjaga Agar tidak mengurangi kadar fungsi Dari susu ini Seperti itu Oke okay, next Ya guys satu lagi kalau susu prenagen essences ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Seorang teman karena nggak cocok sama minum prenagen essences ini yang rasa coklat. Jadi dia itu kasih ke anaknya, ke anak, ke ponakannya sebenarnya itu nggak boleh ya. Emang tidak diperuntukkan untuk anak-anak, tapi untuk wanita yang sedang melakukan program kehamilan. Kalau misalnya susunya itu memang gak usah nggak pakai gitu kan ya, nggak usah dikasih ke anak-anak ya guys. Kasih aja ke teman-teman uh, yang emang bener-bener membutuhkan untuk melakukan program kehamilan. Itu lebih bermanfaat daripada kalian kasihkan ke anak-anak yang susunya itu emang bukan untuk anak-anak. Oke, okay, kita masuk ke efek samping dari Prenagen Essences. Nah, Prenagen Essences ini guys ada efek sampingnya. Jadi yang pertama adalah untuk orang-orang yang alergi susu Jadi buat kalian yang punya alergi susu Sebaiknya kalian jangan mengkonsumsi Prenagen Essences Karena bisa menimbulkan alergi kalian itu sendiri Nah kalian bisa ganti dengan produk lainnya Seperti buah-buahan yang untuk promil Atau produk-produk lain yang bisa diminum Kayak jamu-jamuan, herbal, ataupun tablet jenis obat-obatan dan buah-buahan banyak banget sih kalau misalnya buat program kehamilan cuman uh, tergantung kalian untuk ngejalaninnya itu seperti apa apakah kalian rutin mengkonsumsi atau enggak kayak gitu. Terus yang kedua adalah mual dan muntah Nah kalau misalnya kalian itu mengalami mual dan muntah ketika mengkonsumsi Prenagen Essences ini Itu menandakan bahwa kalian itu tidak cocok teman-teman Jadi kalian silahkan berpindah ke program kehamilan yang lain, berikhtiar dengan yang lainnya Karena emang kalau misalnya nggak cocok, pasti akan ada tanda dan gejala bahwa tubuh kita itu tidak menerima Yang kita konsumsi atau yang kita ikhtiarkan itu, kayak gitu Nah, peringatan juga nih buat kalian-kalian yang lagi konsumsi prenagen essences, Susu ini itu tidak untuk sembarangan ya guys Ini itu tidak dikhususkan untuk anak-anak Hanya dikhususkan untuk perempuan yang uh, berniat atau melaksanakan program kehamilan saja jadi kalau misalnya kalian itu untuk mengkonsumsi Prenagen Essences ini apalagi kalian itu punya alergi susu Terus ada juga nih yang muncul pertanyaan boleh nggak sih gitu kan konsumsi Prenagen Essences ketika hamil dan menyusui Jadi guys sebenarnya untuk hamil dan menyusui ini belum ada penelitian yang jelas tentang pantangan ataupun boleh atau enggak bolehnya, itu tuh belum ada tapi sebaiknya kalau misalnya kalian itu pengen konsumsi pranagen esensis, kalian sebaiknya konsultasi dulu ke dokter supaya enggak ada resiko yang akan kalian hadapi jadi jangan sembarang mengkonsumsi obat-obatan atau susu yang jenisnya itu emang ditujukan untuk pengobatan atau terapi yang benar-benar ditujukan untuk terapi program kehamilan ataupun ya selain itu pun kalian jangan sembarangan ya guys karena nanti takutnya ada resiko-resiko yang harus kalian tanggung ketika kalian itu ceroboh pasti akan banyak banget pertanyaan yang muncul dari kepala kalian gitu kan ya ketika teman-teman uh, ada yang konsumsi prenagen Essences Terus muncul nih pertanyaan, boleh nggak sih gitu kan minum Prenagen Essences ketika sedang haid ataupun datang bulan? Boleh nggak gitu kan ya? Nah sini aku bakal ngejawab lagi Menurut dokter Helen Ray, di dalam artikelnya itu boleh nggak gitu kan konsumsi Prenagen Essences saat haid? Itu tuh boleh-boleh aja selama kalian itu tidak mempunyai alergi susu jadi guys aman-aman aja buat kalian konsumsi pada saat kalian itu datang bulan kayak gitu. Kalau so, buat kalian yang lagi program kehamilan dengan prenagen essences ini tentu uh, jangan hanya kalian konsumsi aja tapi nggak makan makanan yang sehat ataupun kalian gak olahraga. Apalagi buat kalian yang stres tolong itu dihindari supaya Uh, kerja dari obat ataupun susu ini itu lebih efektif kayak gitu, jadi kalian harus atasi coping stres kalian terus juga olahraga yang rutin terus makan makanan yang bervitamin ya setidaknya ikhtiar lah ya kayak gitu, jadi kalian harus um, mem apa, membuat pola hidup itu menjadi lebih sehat dari yang sebelumnya jadi jangan hanya berpatok pada susu ini aja tapi kalian harus mengubah pola hidup kalian agar lebih baik dan memenuhi uh, vitamin yang sebenarnya harus dicukupi ketika untuk melakukan program kehamilan, kayak gitu nah, itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat uh, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi program kehamilan dengan prenagen Essences, nah kali ini tuh aku ngasih edukasi biar kalian itu paham gitu kan, nggak sembarang konsumsi obat atau susu-susu yang emang diperuntukkan untuk yang program kehamilan juga dan jangan lupa kalau misalnya kalian sedang menyeduh apa namanya susu prenagen ini Jangan menggunakan air panas tapi gunakanlah air yang hangat supaya zat ataupun vitamin yang terkandung di dalam uh, serbuk susu itu sendiri tidak rusak ya guys Oke itu aja jangan lupa di like di komen dan di subscribe channel youtube ini Semoga bermanfaat dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan follow Instagram aku untuk aku langsung jawab pertanyaan kalian. Dan kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di subscribe ya guys. Bye bye.